eh kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat sebuah website landing page dengan WordPress, bapak ibu. Ya, saya izinkan share screen, bapak ibu ya. Oke, Oke baik bapak ibu. Bapak ibu, website ini merupakan salah satu solusi bicara tentang pemasaran digital. Kita butuh ada yang namanya perangkat digital. Nah, perangkat digital salah satunya selain bapak ibu kemarin sudah belajar diantaranya Google apa namanya Google Business. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita membuatnya dalam bentuk website, gitu ya. Minimalnya sebuah halaman landing page. Jadi ketika orang sudah tahu tuh di dalam apa Google Bis, Bapak dan Ibu minimalnya berarti ketika dia klik ada websitenya dia muncul, gitu ya. Nah persyaratan apa saja yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Jadi kami sarankan ketika Bapak Ibu ya belilah misalnya domain ya yang murah, gitu ini ya. minimalnya domain yang berbayar lah itu. Karena kalau domain-domain gratis itu Biasanya Google agak apa agak rewel, dia tidak mau mengindeks atau mencatat uh, website kita, gitu. Makanya kami sarankan bapak ibu, karena kita sudah terjun di dunia usaha, karena kita sudah baca tentang digital marketing, berapa pentingnya uh, pemasaran digital itu, maka terjun jangan apa jangan tanggung tanggung bapak ibu siapkan juga bapak ibu perangkatnya, yaitu apa, berupa perangkat uh, minimalnya adalah bapak ibu siapkan yang namanya domain, gitu ya. Uh, contoh kecil begini Bapak Ibu. Ini adalah domain yang apa namanya? saya semua project-project saya itu saya belinya di sini Bapak Ibu. <tuh> projectnya gitu ya. Jadi saya siapkan semua domain-domain ini ya sehingga nanti untuk memudahkan semua aktivitas saya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika saya promosi juga saya enak. Ya, jadi saya menggunakan pakai website. Selain saya menggunakan pakai Facebook, Instagram, kemudian pakai Google, apa? Google bisnis saya juga siapkan apa namanya rumah saya atau kantor saya secara virtual melalui website Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini contoh apa namanya hosting-hostingan ya hosting yang apa namanya yang saya kelola gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang saya apa namanya sudah punya domain, misalnya. Ya, ini sudah punya domain. Contoh, misalnya, domain itu sudah saya install, gitu ya. Nah, misalnya karena saya sudah sudah di apa sudah saya tanamkan di dalam sebuah uh, domain, ya. Makanya, saya coba buka, ya. Saya coba buka domain yang sudah saya buat. Sebentar, oke. Saya coba sini buka. Nah, ini contoh adalah domain yang ada domain utama, ada eh, subdomain. Ya. Jadi domain utama, dia bisa membentuk sebuah subdomain. Gitu ya. Ini yang sudah saya instalkan. Makanya ketika saya sudah instalkan, saya tinggal buka saja. Misalnya di sini eh, saya buka, misalnya adalah member. ya, gitu, member.lsp.com. Gitu ya. Okay. ini adalah uh, website yang belum saya apa apa ini. Ini saya baru install WordPress-nya aja ke dalam sebuah domain, ya. Sehingga tampilannya masih seperti ini, ya. Dia masih berantakan atau dia masih polos, gitu. Bahkan uh, belum ada isi apa apa sebagainya. Sekarang saya mau mau ngerubah, gitu. Ya, mau ngubah website ini menjadi lebih menarik, gitu, gitu. Sehingga uh, konsumen itu dia nyaman di dalam uh, website saya seperti itu. Nah, saya masuk. Ketika, ketika saya klik ini, ini posisi saya sebagai pengunjung. Ya, kita bisa bayangkan, Bapak dan Ibu berkunjung ke website ini, apa yang terjadi, apa yang Bapak Ibu simpulkan, Gak nyaman, apa yang menunjukkan informasi seperti ini. Kalian gitu ya? Nah, sekarang bagaimana ketika saya ingin merubah halaman website ini menjadi sebuah hal, apa, halaman landing page sehingga orang yang berkunjung, informasi dari Google, apa Google uh, bisnis? dia langsung ke sini dan dia langsung merasa nyaman. Oh uh, ternyata informasinya benar, begini. Ya kenapa? Karena semua informasi yang ada di dalam kubus itu sama dengan yang ada di sini. Kan itu ya. Oke sekarang saya mau masuk. Nah sekarang saya harus masuk nih karena gini. Ketika Bapak dan Ibu sebagai uh, seorang pemilik uh, website, maka Bapak Ibu memposisikan dua. Pertama Bapak Ibu memposisikan sebagai pengunjung. Yang kedua Bapak Ibu memposisikan diri sebagai uh, sebagai administrator. Ya, ya pemilik web itu sendiri, gitu ya. Nah, tentunya kalau saya ketika saya sebagai pengunjung, saya langsung masuk ke sini. Tetapi ketika saya sebagai administrator, ketika saya pengen masuk, maka saya ketika di sini sebagai apa? Sebagai administrator, ya. Ada di sini WP, strip, admin, gitu ya. Nah ini contoh, ya contoh. Ini saya sudah login sebelumnya, ya. Biasanya ketika login itu diminta username sama passwordnya nah ini adalah halaman-halaman WordPress. Simbol-simbol WordPress biasanya di sini ada muncul, sini, W, artinya sini WordPress. Ya, platform ini yang banyak dipakai oleh para orang-orang digital marketer. Ya, karena satu banyak fitur-fitur yang disediakan oleh WordPress itu untuk bisa kita mengelola, bisa kita memodifikasi berbeda dengan blog. Blog itu terbatas, gitu ya. Blogspot, blog itu blog terbatas. Makanya saya gunakan sini apa? Pakai WordPress, seperti itu. Nah, bapak dan ibu kita lihat di sini, bapak ibu. Ya, kita di sini. Ini adalah menu-menunya, bapak ibu. Ini menu-menu, menu-menu di mana posisi saya sebagai admin. Ya, berbeda ketika saya sebagai uh, pengunjung, gitu ya. Ini kan sebagai admin ya, ada website admin ya, seperti itu. Ketika saya sebagai pengunjung, contoh kecil, ya member respekikom. Maka akan seperti ini. Ya. Maka saya katakan Bapak Ibu sekarang bisa memposisikan dua karena ibu pemilik dan sebagai pengguna. Gitu ya. Nah, sebagai pemilik ya. Saya akan merubah gitu ini. Gitu ya. Oke. Satu, di dalam website ini Bapak Ibu bisa menambahkan pengguna. Pengguna itu ada dari sisi administrator atau dari sisi apa namanya pengunjung biasa atau subscriber. Ya. User kemudian customer Anda ya kemudian pem, apa pembeli itu ketika dia beli barang, ketika dia login, dia sebagai apa namanya sebagai subscriber. Gitu ya. Bapak Ibu di sini. Oke. Sekarang saya ingin membuat sebuah halaman landing page-nya. Ya maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya menambahkan sebuah tema baru supaya lebih cantik ini ya Oke saya tambahkan misalnya Ocean WP ini contoh aja ini contoh ya Osean. Ada ada yang Osean WP ini. Osean WP, gitu ya. Nah ini yang mau saya pakai nih Bapak Ibu, ya. Ini template-template yang mau saya pakai, jadi saya nggak perlu desain lagi, Bapak Ibu nggak perlu jago desain sebagainya, karena kenapa Karena di sini template semua sudah disediakan, gitu ya. Saya tinggal pilih aja, tinggal saya klik install dia langsung jadi. Ini di WordPress ya Pak? WordPress Pak? WordPress Pak? Gitu ya. Nah ini kita tunggu prosesnya. Ya, jadi bapak ibu sangat mudah. Jadi nggak perlu yang namanya jago ngoding, nggak usah gitu, gini. Ya seperti itu. Nah kalau sudah dia seperti ini, ada muncul tombol yang namanya Active. Ya, jadi ketika kita mau menambahkan theme atau temanya atau tampilannya, bapak ibu tinggal klik Appearance, kemudian tabs ya kemudian tadi apa Add, gitu. Ya. Nah kalau sudah, tinggal pilih aja mau pilihnya apa. Di sini yang saya pilih adalah OCBP. Ya. Kemudian saya klik activate, gitu ya. Nah, OceanWP, Bapak Ibu, ini yang sering banyak dipakai-pakai oleh teman-teman Cita -teman marketer kenapa? Karena satu temanya dia bagus dan simple. Yang kedua, ada plugin menu tambahan. Jadi ketika kita mau bikin menu, kita nggak perlu bikin beberapa apa lagi karena sudah ada menu yang disediakan, gitu ya. Oke, tadi langkah pertama kita sudah bikin tema nih. Ya, langkah kedua sekarang saya mau menambahkan pluginnya OceanWP. tadi kan baru temanya dua nih, ya temanya itu tampilan layar tuh, dia supaya bagus baginya, gitu ya. nah coba kita lihat di sini seperti apa tampilannya ketika tadi sudah diinstal ini. akan berubah atau enggak gitu, gitu ya. dia akan terus berubah seperti ini -Ibu. ya sekarang terus saya menambahkan pluginnya, ya kan? nya mau saya tambahkan gitu ya plugin itu adalah alat bantu atau widget ya untuk menyempurnakan dari sebuah situs gitu ya nah saya di sini akan saya gunakan saya tambahkan di sini saya cari misalnya pluginnya jangan lupa pak ibu di sini plugin ya gitu klik plugin gitu ya kemudian saya klik kalau tadi dia, dia oh, apa oceanwp maka di sini saya cari dia ada gak nih kira-kira osean ekstra osean ekstra ini plugin tambahan bapak ibu ya supaya kita ketika membuat sebuah menu itu kita nggak dapat apa, apa lagi gitu ini karena apa karena sudah disediakan semuanya ini ya tinggal klik, like. kita klik install instal jadi di sini di wordpress itu pluginnya luar biasa jutaan bapak ibu ya jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, ini udah, udah aktif. Kita klik aktif. Ya, aktif, Kalau sudah, ya maka ini uh, plugin sudah aktif. Nah, ini adalah contoh-contoh plugin plugin yang bawaannya nih. Ya, ada Akismet, anti spam, ada Hello dan sebagainya. Ya, nanti uh, kita hanya butuh beberapa plugin nggak terlalu apa nggak terlalu banyak, Pak Ibu. <tuh> Oke, ya, sekarang coba kita lagi kita refresh seperti apa perubahannya gitu, ketika kita menambahkan osean ekstra. Oke, belum ada perubahan ya. Oke, sekarang kita uh, lakukan perubahan yang lainnya. Oke, sekarang saya ingin merubah ya. Saya tambah lagi untuk dia buat halaman -hal lebih apa? lebih manis lagi, kita butuhin namanya pluginnya Elementor. Gitu Pak Ibu ya. Saya tambahkan lagi misalnya di sini add new. Ya, saya tambah ke sini. Elementor. Elementor, nah ini, mister, ini makan. Jadi, bapak ibu tinggal tarik, tarik, tarik, selesai. Udah ya? Oke, sekarang ya. Sekarang saya butuh ya, tinggal saya coba lakukan sebuah pemetaan atau sebuah desain ya. Desainnya ini kita nggak perlu desain uh, menggunakan pakai apa-apa nggak -apa, usah kita hanya membuat sebuah gambar ya bagaimana uh, bentuk website kita halaman utama kita jadi orang itu apa gampang mengunjungi kita gitu gitu ya nah sekarang saya tinggal memainkan ini ya nah berarti ada dua bapak ibu yang kita pakai di dalam eh, ketika kita mau mengkonsepkan ada post, ada page. Page itu berupa halaman menu. Kalau post itu yang sifatnya berupa informasi-informasi. Ya, berupa artikel, berita sebagainya nanti masuk ke post. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau bikin menu. Saya bikin menu dulu. Ini page ya. Gitu, all page. Ya, saya bikin di sini misalnya eh, apa namanya nih? lah gitu. <tuh> Ya, ini saya close saja. Nah, ini saya bikin namanya beranda, gitu ya. Kemudian, ya, di sini di bawahnya ada pilihan. Nah, ini kalau kita di menggunakan pakai apa namanya, e, timnya Ocean Extra, apa Ocean? Maka ditambah lagi dengan plaginya Ocean Extra, maka ada tampilan seperti ini. Ini bisa kita atur, artinya konten-konten layout dari sebuah halaman website itu bisa kita atur di sini, ya. Oke, okay. di sini misalnya. Layout yang mau saya bikin, misalnya full white, artinya halaman halaman webnya tersebut dia full, tidak ada kanan kiri dan sebagainya, semuanya full, gitu ya. Oke, kemudian paddingnya kanan kiri itu sahapus. saya hapus, saya disablekan, saya klik disable, gitu ya. Kemudian saya coba di sini tittlenya, jadi ketika orang klik menu apa, tittlenya nggak muncul, tapi dia hanya muncul di halaman ini aja nih munculnya. Gitu ya saya klik display, apa, disable, gitu ya. Nah, kalau sudah saya klik edit with Elementor, gitu ya. Kita lihat dulu bapak ibu. <tuh> Oke. Sekarang sudah tampil seperti ini, ya. Nah, nanti bapak ibu tinggal kita atur nih yang ini gampang nih diatur yang penting ini dulu. Oke, okay, udah. Kalau sudah, klik misalnya di sini. Saya mau bikin, dia tambahnya full, ya, full dulu, dulu seperti itu, ya. Kemudian di sini, misalnya, saya tulis, misalnya, nanti kita atur ya, layout-nya Ketika kita klik tadi, ada layout di sini muncul itu, ya, mau box atau full, full wide. saya pilih full wide aja, gitu ya. Kemudian section stack-nya adalah full, gitu ya, udah. Nah kalau sudah, bapak ibu, ya, maka selanjutnya kita bisa isi konten ini, gitu ya. Misalnya di sini adalah eh, apa nih misalnya? Eh, saya mau bikin tentang pendaftaran apa namanya pembelian kursus lah seperti itu ya. Oke, saya bikin di sini misalnya. Berarti saya tambahkan di sini, klik, ya. Saya tambahkan di sini heading. Ngerti kan, jawab ibu? nggak kita rubah, ya kan? Misalnya di sini adalah pem, apa pem, pembelian pembelian voucher seminar, gitu ya. Nah ini posisi kita atur nanti, nih, gitu ya. Ini biarkan aja dulu, nanti kita rubah, gitu ya. Nah, kalau kita menambahkan lagi di sini ada sebuah apa? Sebuah eh, tabel, ya. Ini bisa kita tambahkan, misalnya di sini, ya. berarti di sini kita tambahkan, kita tambahkan di sini, ya. Saya butuh di sini, misalnya intersection, nah, gitu ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan video dulu. Jadi sebelum dia beli voucher, dia lihat dulu video saya, gitu kan ya. Saya masukkan di sini, cari yang namanya sini. Video ada, Video ini ada, ya. masukin aja? Nah, nanti Bapak dan Ibu ada video, nah, videonya itu diupload ke dalam YouTube, gitu ya. Ini adalah contoh. Ini nanti video yang ada YouTube itu linknya masukin ke sini, Bapak Ibu, gitu ya. Ini ini masih bawaannya, defaultnya masih bawaan WordPress. Ketika saya klik, coba seperti apa dia ketemu seperti ini, ya. Ini contoh nanti ketika Bapak Ibu Bapak bikin video. Ya, misalnya bikin video tentang kegiatan atau penjualan, misalnya, atau misalnya produk sebagainya. Nah, itu nanti videonya bisa dimasukkan ke sini. Ya, atau misalnya dalam bentuk gambar boleh nggak Boleh ya. Ketika bapak ibu, misalnya, pada dalam bentuk gambar juga boleh. Bagaimana cara yang nih, gitu ya? Tinggal klik aja, gitu ya. Ngelilit ya. Bapak ibu tinggal masukin gambar nah, konten ya, yang paling bapak ibu udah bikin tuh kontennya apa di sini ya? Contoh, saya masukin kontennya di sini. Saya cari konten, gitu ya. Saya cari kontennya ini misalnya. Eh, eh. saya klik insert media, gitu. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu sementara hasil seperti apa. Kita klik publish dipublish, ya, kemudian kita keluar lagi, misalnya, ya, Update. Oke. nah ini udah, sekarang coba kita lihat di sini ada dia tipe adalah full wide nya juga diable kalau sudah Bapak Ibu jangan lupa ya di sini ada klik update, update. Ya, kita lihat hasil hasilnya Seperti apa ya selesai oh, ini berarti ini harus saya setting dulu ke halaman settingan Oke okay. Yes. Nah, ini saya di settingan saya rubah dulu. Ya, meetingnya menjadi ini. Nah, ini menjadi halaman apa nih? Yang saya pakai harapan ini, Belandanya. Nah, jadi ketika dia uh, Masuk pertama kali dia berkunjung ke website kita, dia langsung tampil di halaman kita pertama gitu. Ya, kemudian dia saya 'searching'. Kita cek dulu apakah ada perubahan. Ini bapak ibu ya. Yang tadinya seperti apa, sekarang sudah berubah seperti ini. Gitu ya. Ini, ini baru setelahnya bapak ibu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan juga, Bapak Ibu. Itu masuk ke domainnya, belinya di mana? Kan, Pak? Bapak dan Ibu bisa beli domainnya di hoster.co.id. Hoster, ya? Hoster ini, Pak. Ini, Pak, ya? Hoster.co.id, gitu ya? Kenapa nah, Saya sarankan Bapak kan, eh, para penyedia layanan apa domain itu kan banyak bapak ibu ya ada adi web host ada jagoan hosting macam-macam lah seperti itu ya tapi kita lihat ya utama speednya speed kecepatan dalam uh, apa akses itu yang pertama ya yang kedua penyimpanan seperti apa karena kalau dia penyimpanannya dibatasi bapak ibu repot ya nah hoster ini salah satu penyedia layanan yang cukup baik Bapak Ibu. Saya bukan promosi, bukan. Karena ini saya sudah buktikan beberapa ini ya, ketika Bapak Ibu misalnya bertanya rekomendasinya mana? Saya sarankan pakai ini Bapak Ibu. Kenapa? Ini lokal apa luar ya, Pak? Ini lokal, Pak. Oh, lokal. lokal. Pak. Seperti itu. Ya, karena dia sini punya .co.id, Pak. Ada di Indonesia nih. Gitu ya. Jadi kita aman Bapak Ibu. Ya, servernya juga ada di Indonesia seperti itu. Nah, itu kita sarankan Bapak Ibu pakainya ini. Ya, tapi kalau saja Bapak Ibu mau cari yang lebih lebih murah lagi yang lain, ya silakan gitu seperti itu. Ya. Karena kami sudah mencoba beberapa penyedia lain hosting itu satu ketika orang dia masuk ke website kita, dia load lama banget itu berjam-jam. Itu pembeliannya sekali apa per tahun apa gimana? Tahun, Pak. Per tahun ya. Iya. Oh ini harga ini ya, semer itu tuh. Buka. Eh bukan ya. Oh, ada tahunan, Pak ya. Ada tahunan tuh, Pak sebagainya. Hmm. ada yang apa tuh juga ada apa gitu gini. Yang 1 yang 2000 200 juga ada. Biasanya dia, dia punya punya banyak promo, Pak. Hmm. Nah, ini enggak ada, Pak ya. Ini contohnya pada ini ya. Gitu hmm. ya. Dia promo ya, Pak. Hmm. Promo tuh, Pak. Gitu. Ya, nah, jadi saya bukan mohon maaf ya Bapak Ibu, saya bukan bukan apa namanya endorse ini bukan. Hmm. seperti itu. Tapi saya nyenyangka seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Hmm. Oke, ada kayak pertanyaan Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu ya, berlangganan per tahun ya, Pak? Ya, ya Bapak Ibu bisa berlangganan satu tahun gitu ya. Nanti diperpanjang lagi karena ini Bapak Ibu. Kenapa kita jadi website itu bagaikan rumah kita? Bapak Ibu, bagaikan gedung usaha kita, Bapak Ibu, orang semakin interest percaya terhadap kita itu, dia pertama adalah lihat websitenya Bapak Ibu. Contoh saya cerita gini Bapak Ibu, saya cerita nih. Ada satu perguruan tinggi di Pekanbaru Riau, namanya Universitas Pekanbaru Riau. Sama itu dia kampus negeri itu. Ada lagi satu lagi sekolah tinggi ilmu pelayaran dari Kementerian Perhubungan. Di Jakarta posisinya dia. Dua, dua institusi ini besar Bapak Ibu. Gitu ya. Karena karena dia punya pemerintah. Tapi, tapi dia tuh mencari. Pertama itu dia mencari yang pertama pelatihan komputer. Dia percaya seperti itu. Dia tanya, Pak Ibu dapat apa? dari mana? Saya searching Pak di Google. Wah, yang muncul nama TIKOM. Dia tanya kenapa gitu gini. Ya karena TIKOM yang muncul gitu, gini. gitu ya. Dan pelatihan ini hanya ada cuma di TIKOM. Padahal pelatihan-pelatihan yang sejenis banyak, Bapak Ibu. Tapi yang, yang muncul itu. Dan dia ketika, ketika sudah menemukan di bisnis kita langsung dia coba cek di websitenya. Bener kan di websitenya? Ternyata bener, Pas dibuka, wah iya bener ini. Dia lihat itu sebagainya. bla bla sebagainya. Oh ternyata banyak TV sebagainya. Ada PT-nya, ada LSP-nya, ada ini sebagainya. Setelah itu apa? Dia kontak saya. Pak, saya ketemu Pak. Jadi pertama dia yang dia lihat itu adalah website kita lupa, Ibu itu dan ketika ketika itu nilai kontraknya juga tidak sedikit Bapak Ibu. Ratusan juta Bapak Ibu, hanya untuk pelatihan saja Bapak Ibu. Kita bayangkan tuh. Ya. jadi website ya itu adalah bagaimana wajah kita Bapak Ibu. Usaha wajah kita. Jadi kalau Bapak Ibu supaya uh, apa usaha kita itu punya brand, kan kita udah belajar ya pertama-tama kita belajar tentang positioning. Positioning itu tujuannya apa? Membangun citra Bapak Ibu, membangun kepercayaan, membangun interest Gitu. Jadi kalau misalnya kita ya kita nggak punya rumah gitu, di Dunia Maya, gitu, gini. hari ini Bapak Ibu kita ketinggalan Bapak Ibu. Meskipun kita punya di Google bisnis gitu ya. Jadi Google Business hanya, hanya jembatan saja Bapak Ibu. Jembatan antara konsumen ya dengan kita, dengan rumah kita, itu. Ya, jadi kita bangun seperti itu. Oke. Alangkah Bapak Ibu pertanyaannya? Ada lagi bapak ibu, lanjut, lanjut ya, oke, oke itu satu. Nah sekarang ya, saya butuh form ya, jadi ketika orang dia datang, dia daftar jadi member gitu, atau dia datang dia beli produk kita gitu, ya atau dipesan sesuatu, saya butuh, kalau gitu saya butuh form, oke, saya bikin form, formnya bapak ibu nggak perlu repot-repot, biasa, kita guna apa? Pakai plugin ya saya coba di sini tambahkan misalnya ya saya pakai di sini ir pom oh, namanya ini ada nggak ir Ada ya. Kalau misalnya di sini enggak ada, Bapak Ibu bisa cari di Google. Ya. Oke, saya coba cari hari ini. Nah, terbuka, saya coba cari di Google. Ya kan Google. Login. PR home. registrasi support ini ada nih. Ya. Saya download. Saya coba download. apa namanya tuh tadi esi registrasi form ya coba es ini ya sorry esi, esi. ada ada ini oh, udah gak ada kayak gini nah ini, saya download ya Kemudian saya masukkan ke sini, upload plugin, choose file. ya, ini saya masukkan, install no, tinggal diaktifkan, Itu pak ibu. Jadi kalau misalnya kita pakai servernya dia apa stabil, jadi perpindahan satu halaman halaman cepat, pak ibu. Bayar ini ya. Ada nama-namanya di sini ini ini ya Terus. ini ya? bisa coba ubah dia di sini di page saya masuk ke elementor edit jadi kalau misalnya kita mau edit tinggal klik aja edit elementor saya cari sini isi pom ya nah ini pro ya jadi dia langsung jadi Ya, klik update gitu ya kita lihat di sini hasilnya Itu, Bapak ibu ya, jadi betapa mudahnya ya ketika kita membuat sebuah halaman website ya hanya hitung beberapa menit ya. Nah sekarang ini kita bisa rubah begini, ini juga logo bisa kita, apa, kita ganti Bapak -Ibu. ya ibu Contoh misalnya logo saya ganti nih logonya ya, oke, sekarang saya ganti, oke saya ganti di sini, berarti saya masuk. Jangan lupa, setiap perubahan-perubahan itu, Bapak Ibu, di klik update. Saya coba tadi, mau apa namanya? Itu oke. Sekarang saya mencoba merubah ini temanya, ya, supaya demonya bagus. Ya, nah, saya klik customize. Nah, ini misalnya bisa kita ubah di sini. Oke, sambil berjalan, sampai sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Nah, ini nanti kita bisa kita hapus ya Bapak Ibu ya. Jadi Nah ini kita hapus, tagline-nya itu misalnya adalah member sertifikasi. Nanti yang ini dia berubah, tuh namanya member sertifikasi. Ya, jangan lupa klik publish. Ya, klik identity, kemudian saya pilih di sini misalnya di header, ada logo. Saya masukkan logo saya cari logonya ya nah logo itu bagian dari positioning kita bapak ibu ya saya kasihkan logo biasanya logonya ini gitu ya jangan lupa kalau sudah diklik select eh sorry Logo udah ini, logo, cek logo, select, ya, ini langsung aja. Dan ini logonya juga bisa kita atur, Pak Ibu. Ya, mau besar atau gimana bisa kita atur sini. kalau sudah diklik publish Nah kalau sudah kita cek di sini gimana Pak Ibu jadi nggak dalam hitungan program menit, Pak Ibu hanya setengah jam Pak Ibu simpel ya ini my blog tadi ya ya yang main blog tadi ya Pak. betul tinggal tarik tempel tarik Tempel, tarik, tempel. Jangan lupa setelah tempel disimpan, gini. Update, gitu ya. Oke, sampai sini, bapak ibu, ada pertanyaan? Nah, nanti kalau sudah ada seperti ini, kita tambahkan di mana di Google Bisnis kita. Jadi ketika orang dia daftar, apa ketika dia mencari, temu nih websitenya ada. Gitu. Ya, kan kemarin kan Google Bisnis begitu ya, bapak ibu ya. Jadi linknya ini nanti kita kopikan. Di mana di tadi perminta di apa namanya di Google bis, bisnis, gitu ya. Jadi lengkap tuh apa ibu, ya uh, ini kontennya apa ibu sudah ada, kemudian uh, tempat untuk bisnis juga sudah ada, ya rumahnya juga sudah ada, Tinggal dipakai hmm. gitu ya. Nah karena apa ibu udah coba itu di nanti di handphone tuh, ya. Ketikkan aja misalnya member.lsptcon.com muncul nggak tuh? Pasti muncul. Dan ini sifatnya responsif Bapak Ibu. Jadi nanti dia bisa menyesuaikan tuh. Kalau tampilan layar ini, tampilan layarnya bentuknya di desktop, ben. di desktop laptop kita ya. Nanti di handphone dia menyesuaikan Bapak Ibu. Gitu. Ya. Dengan menggunakan pakai Elementor di WordPress kita, semua jadi simple Bapak Ibu dan lebih, apa, lebih lebih rapi lagi apa ya, ini oke bisa Pak ibu ya ikuti itu ya oke nanti ada pertanyaan lagi, ke bapak ibu Gampang nggak kira-kira kampung banget ya susah kampung ya ah, pada nih. ya gimana pak susah susah susah kalau belum dicoba, Pak ibu insyaallah coba hoster dot id si domainnya di hoster ya ya bapak ibu itu rekomendasi saya Bapak ya, Ibu. Tapi Bapak Ibu, hoster dot apa ya? Iya, namanya hoster.co.id hoster. hoster. masuk WordPress-nya. Dari itu habisnya Nah, malik. ini gini, Pak. Ketika Bapak itu sudah contoh gini. Ketika Bapak itu sudah aktif contoh ya. Kan pertama nanti Bapak Ibu beli dulu ya, beli dulu. Nanti oleh pihak eh apa namanya? pihak customer service-nya itu kendaraan. Ya, biasanya kan pemberian kita nanti akan diminta alamat email kita ya bapak ibu ya, yeah. email. Nah nanti di email tuh ada eh, apa? Ada, ada tombol namanya aktivasi. Nah aktivasi ini untuk bisa bapak ibu masuk ke clean area wilayah kita. Udah tinggal masuk aja. Nah kalau sudah masuk, bapak ibu di sini ingat ada yang namanya customer. Nah bapak ibu bisa komunikasi. Pak, Bu, saya kendala nih karena pemain baru saya bagaimana gimana ya, Pak, untuk ini ini. Dan untuk mengaktifkan ini juga statusnya Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu aktifkan kenapa? Karena yang mengaktifkan dari pihak sana. Tandanya bahwa domain kita itu sudah aktif bunyi begini nih, aktif. Gitu ya. Nah, kalau sudah kalau sudah misalnya Bapak Ibu apa namanya? sudah sudah aktif, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Nah, klik host Contoh begitu ya. Contoh nah untuk masuk bapak dan ibu di sini kalau yang tergantung ya bapak ibu apakah nanti bapak ibu dapatnya pakai uh, sepandal dalam bentuk flash atau sepandal dalam bentuk sepandal langsung nah ini contoh saya pakainya sepandal nih langsung ya kalau saya ada flash, tinggal klik aja flashnya. ya diklik seperti ini ya nanti setelah itu ya bapak dan ibu bisa langsung klik di sini yang namanya Membuat website-nya itu di sini ada Soft app Installer, gitu ya. Tinggal dipilih deh, tuh saran saya, Bapak Ibu, instalnya ini, gitu ya. Coba saya klik install di sini, ya. Hmm. Nanti nama domainnya mana nih? Ini domain punya TikTok nih, ini yang sudah aktif, ya, gitu. Oke, kalau sudah tentukan nama ini, Bapak Ibu, aplikasi yang lain, tapi Bapak Ibu, siapkan ini, dan ini nggak boleh lupa, Bapak Ibu. Karena ini akan dipakai ketika Bapak Ibu masuk sebagai administrator, ya. Karena saya katakan Bapak Ibu harus bisa memposisikan saya sebagai user atau saya sebagai administrator, ya. Kalau sebagai administrator, saya butuh login. Kalau sebagai user kita nggak perlu, gitu ya. Nah, karena kita sebagai pemilik juga, maka kita sebagai administrator, Bapak Ibu siapkan ini dicatat baik-baik. Ini buat nah, kalau ini lupa, Bapak Ibu bisa menghapusnya. Udah ya. Ini kan bentuknya WordPress, Bapak Ibu ya. Oh, di WordPress Pak ya. Iya, di WordPress Pak. Gitu ya. Nah, kalau sudah sudah APK yang lain Bapak Ibu cukup lihat di sini, kalau sudah tinggal diklik yang namanya quick install. Ya, maka Bapak Ibu kalau sudah klik install, maka dia bisa langsung Bapak Ibu masuk ke dalam tadi ini. Ini ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebagai apa sebagai admin jangan lupa tinggal gini aja klik Ya garis miring WP, strip admin. Artinya ini ada WP lah WordPress ya. WordPressnya posisinya sebagai admin. Dia ada di foldernya WP ya. WP-nya admin. Ini nama contoh Bapak Ibu. Dia harus manggil. Ketika kita panggil klik ya. Dia akan minta ya. nya apa tuh? Tadi yang saya katakan tuh jangan lupa ya. Seperti itu. Masuknya juga jangan lupa dan jangan sampai orang apa orangnya tahu kenapa karena bisa bahaya, pak Ibu kalau ini tahu. Gitu, pak Ibu. Masuk sini ya, sudah. Gitu, Pak Padli. Simple ya. Nanti, nanti uh, apa namanya rekaman videonya saya share ya. Bapak/Ibu bisa belajar step-by-stepnya, ya, gitu Pak. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Ya, kalau Bapak/Ibu bingung, berarti Bapak/Ibu sudah mulai penasaran, Bapak/Ibu. Japri ya, japri ya padanya. Japri boleh. Pokoknya gini Bapak/Ibu, kalau misalnya kita ini selesai, Bapak/Ibu, Bapak/Ibu bisa bertanya kapan saja, gitu. Gini. Jangan ragu-ragu. Oh, boleh bebas ya, Pak bebas pak, kita nggak ada pak. Selat Tapi terang kalau terang misalnya jam 15 ya, mohon maaf pak, <laughs> maksudnya dijawabnya besok gitu pak, gitu. <laughs> ya, pak. <laughs> gitu ya, ya pak. Oke, okay. oke okay, bapak ibu, clear ya, simple ya. Ternyata kita bikin website hanya waktu butuh waktu kurang lebih 15 menit Bapak ibu? Kalau pada hari di samping masih 15 menit juga jadi kayak pada nih. <laughs> ya, lupa <gak>, pak. Bapak <laughs> juga sebelum bisa pak tinggal bapak sekarang dari sekarang bapak belajar ini. Ya, ya. Oke. Siapa ini? Clear ya? Oke, okay. baik. Bapak Ibu, sebelum kita akhirnya kita foto bersama dulu. Bentar. Baik. Satu, dua, tiga. Saya foto dulu. Satu lagi, seperti biasa. Kita kompeten, nah, satu, dua, dan tiga. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam istirahat dan semoga selalu selalu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Itu tiga, semuanya menghilang: satu, dua, dan tiga.